Nek nah, luruh kan, mm -hmm. nah, situ ini kadang ya katangatus, kadang bapak cek, tapi neng nah, luruh ini kadang ya untuk sangatatus luwe kan, sangatatus terlumpuhan. Tapi neng nah, cuaca berlebar, ini rata-rata rong tremos ini enggak hujan ya kan, neng. Kan, kan. uh -huh. Cuman harian ini rong rongatus itu lah mas Dili, kan. Tadi di Hujan pak? Hujan pak? Aku pernah pak sampe ambil wong kung pak ngarep masjid muadzir ini ku. Udhanan, payungnya sampai rusak itu anu nih Mas tetap semangat lah Usaha apa itu ditekuni kan nah, Pokoknya tekuni insya Allah berkahkan itu Nggak nah, mungkin usaha mulus terus kan Apa itu usaha dagangnya pasti ada kendala kan Tapi kalau nikmat mati juga <tuh -tuh. harus pasti <tuh>. Oke siap. Wah oh, yeah. siap. Oke wow. si. oh, yeah. siap. Wah Ini ke gula ya nih? Gularen ya? Manis oh, so, okay. oh, oh, oh, gitu. Ah, ya. satu porsinya berapa nih 5.000. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Halo sahabat kuliner Salam munya ya munya, munya, munya mantap Oke okay, jadi guys, di kesempatan video kali ini Saat ini saya berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Seperti biasa ya, kita ke konsep Awal konten kita ya Yaitu kuliner dan berburu Makanan ya Nah, saat ini saya Berada di salah satu jalur ya Tepatnya ada di depan Uh, Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ya. Nah itu adalah salah satu penjual ya atau pedagang uh, bisa dilihat ini. Ini pedagang apa itu kalau nggak salah pedagang uh, Dawet Ayu ya. Wah kita akan cicipin ya. Ini udah lama kita nggak ngonten. Jadi di kesempatan video kali ini kita ngonten ya. Oke. Okay? Uh, saya ucapkan terima kasih banyak buat buat fan-fan Farel yang ada di Nusantara ya, mancanegara dan di luar Indonesia mantap sekali terima kasih banyak yang kemarin udah nonton bersama ya di channel bambang isaputra saya yang belum kenal dan mungkin yang belum subscribe Silahkan subscribe guys oke langsung aja kita ke pedagang ya? Pak Pak Pak Pak, Merantau Pak, Merantau belajar jualan oh. lancar. Oh. Lalu, Pada, ini lancar Pak Merantau tahun Iyo, ini kita tahun 2005 bulan teluwa 2005 Iyo. cuman begini kan yang pertanian pertanian ini kok karet murah terus terus ganti jualan Sgawat iya nyobain saya berhormat, saya berhormat, saya berhormat. ya lumayan lah, pak untuk guyur guyur kananmu uh, sekitar 2 um, bulan lah pak ya. dua bulan, dua bulan, bulan ya uh, bulan. cuman bulan. cuman kita untuk mending lanjut ini kisah dian pak ini tiang pak oh. ini tiang gaya. Jadi, tiba kita lu, lagi keluar, Bagi lagi Jadi, kan, nah, itu, kalau ngatur, sih, ya, satu kan, kadang, nah, entuk, yo, ya, Tapi, ya, lumayan, kadang-kadang, lo punya, kan, itu, -itu. Oh. panas, tapi naik hujan, mau es, ya, lah, ya, gitu, iya, iya, Dari iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kami kerja pertanian murah kok, nguneng -nguneng -nguneng -ngun jualan kok penting, katanya kan tak coba kan, hari pertama dapat seratus, coba lagi kok lebih, kok semakin lama kok, wah nggak kayak enak, jawabnya ya, tapi tak guyuri sampai sekarang hampir dua bulan, bulan <laughs> gitu, dua bulan ya. Ibu, <tuk> kamu tadi satu dalam satu hari itu habis berapa liter kapal? Rata-rata satu nih mas, satu galon niki. Kadang luruh kan? Mm -hmm. Nah, bentak situ ini kadang ya batang kadang batang pamat cycle, tapi ini kadang ya suatu sangat halus loh kan? Sangat puluh puluhan. Tapi ini cuaca pada banjir rata-rata, rong tremos, sini enggak hujan ya kan? Nah, panas mana mm sih? -hmm. Uh -huh. Cuman harian ini long atus itu lah, Mas Dili kan? Mulai jam 10-an, 11, balik habis asar kan? Iya. Tak gedani Pak Dik. Iya. Tak gedani sadjo nopo? Hujan, Pak. Hujan, Pak. Aku pernah Pak, tak ambek bojoku wong telu Pak ning ngarep masjid Muajir niku. Hujanan, payunge sampai sepek rusak ikune anune kan. Masyaallah, tapi ketelune aku pernah Pak ketemu wong uang... ya borong lah ngonoan diborong kantes pembagak-bakene wong lewat ngene. Ya alhamdulillah kan. Cuma nek SD Wat iki yo ya nek udan ae. Hmm. Tapi naik panas kan alhamdulillah kan cari enak ya. iya Pak. Tapi, ini mendadak hujan ya, seperti itu ya. cuma rezeki, wa-awan-awan wae, jenenge es, kan? Wah, ngelak juga, kan? itu tapi masih nggak mau. Tapi Pak, itu untuk para pemuda atau mungkin khususnya UMKM yang lagi berjuang sedang pertama tetap semangat lah. Usaha pewa itu tekuni, kan? Pokoknya, tekunin, insya Allah, berkah kan? Ibu nggak mungkin usaha mulus terus kan, oh pere, usaha dagang ini pasti orang kendala kan, tuh tapi ono nikmati juga, itu pasti itu, makanya aku tetap semangat hujan seguyur guyurai sisu, sabangati panas lancar nayaan nih, tetap semangat lah, tetap semangat, kan? iya harus tetap semangat ya enggak boleh lemes lemes. <laughs> Oke okay guys, jadi uh, mungkin itu dulu ya konten kali ini. Ini lagi jalan-jalan di salah satu kota Bangko. Bisa dilihat ini di jalur ya, jalur di depan. Uh, di depan salah satu dinas pendidikan Kabupaten Merani. Oke okay guys, jadi uh, untuk vlog kali ini cukup ini dulu ya. Uh, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nantikan video-video dan mungkin... Uh, apa ya? Kuliner-kuliner yang ada di Nusantara ya? Atau mungkin uh, street food yang ada di sekitaran teman-teman? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you guys.